Jangan lupa tuan-tuan ada apa-apa. Sakserak dulu nak, no, ya, bih. Kalau nak gelih, animasi kita host serunya. Aduh, aduh, aduh, adu, du. Jangan kasar. aduh, aduh, aduh adu, du. Gili misal. Bapa, biar kuat sangat. Rumah kita tepi jalan Lama orang yang silap Pagi esok nyong gege. Guano Gwana galuk ini Nyanyi telengguk-engguk ni Gini nasihat kedua ikut seramu Sukulik baik dengan makcik tua terisi Dewi Gwana galuk ni Kau boleh uh, duit ampau Sabaklah kita orang tak so. Sabaklah kita orang bodoh. Sabaklah kita orang tak pu. Sabaklah kita orang tak sekolah. Kita gini sat. Okey, okey tak dengarlah kata kita. Nadak wanai. Tu itu si Amul dah nak ni menasihat dia. Nadak wanai. Memang kata itu ikut si Jangan duk ode mak cik Tom Dewi Dia nak beranuk. Dia nak saihkan anak dia kanung eh. Okey nak beranuk kita weku. Nyawa dia tu sebab gata rambut-sorak Padu, padu tu, tu aku kena kelip baik ke Macik Si Dewi tu Sia ke dia? Sia ke dia? kamu kata gitu? tu? Nampak kata gitu ke dia? dia dengar Dia dengar apa? nampak kelep mata kamu ke Dia satu-satunya pingin dia tak faham huh? Dia tak faham sikit Dia tak faham Sakit Sakit pasal dia tak apa tu Kena kalau tak kenal tak sakit Lepas tu, jirik lama... Dia pun bila-bila lama duduk jirik, bila-bila lama duduk tiuk tu Bila-bila lama duduk sakit tu Dia jawab Tu ikut saya mahu jawab Tu ikut saya mahu jawab Dia kata... Eh ke Dia kata ke mana sahih? Muduk dia, muduk dia, muduk dia, dia Dia kata ke mana? Hei dia kata sahih say, Aku tahu membodoh bodoh, tak erti, mempengar Semang kata Tu ikut saya mahu kata Tu ikut jawab Ambo jawab apa aku? Aku tahu dah tak pernah bodoh. Mereka tidak. Mereka tak berpuk. Mengaji kecil yang tak berkursi. Kamu nak kau okay? ke? <Gülüyor> dia kata begitu kamu. Dia kata Ambo. Kamu nak jawab. Ambo jawab. Kata apa aku? Aku malah dengar. Dia kata, aku malah dengar nasihatmu saya. Kecuali... Aku nak dengarnya. Aku tahu dari sini. Dari petes, dari timur. Kali buat mari, buat yang nasihat. Aku nak dengar, dia kata. Masih mati ya, maaf. Tahu dia kata giju. Dia kata bana. Dia kata kalau maaf ayah nasihat, aku dah Aku nak kulit baik dengan macik si Dewi. Ya Allah, aku say, kerana kamu tipu suka mulut, sakit paduk. Tahu dia kata giju juga, maaf. Mati ke? Aku tak tahu, maaf. Aku dah Sebab wawah, sekali. Saat ini, kalau dia nak nipu, dia nak suka. Kamu tak ada nak suka. Biar ya, pergi tu aku gi, Pergi apa yang nak? Aku pergi Sipai jalan sikit Pergi banyak Oh saya Di mana tu aku si seramu ni? Aku nak kena sehat ke dia Sebab tu ekor seramu Fikir kata aku tu angin buat tak Lepas belakang dia dengar sungguh ke aku Dia balas lagi bini bro ha? Kalau aku gi dia senyap selalu Terus misalnya lebih pelanjang Aku mitak piti sepuluh riah buat dia saya kat dia beri tu pun riah kat dia saya ada saja. sahaja Ya Allah, kalau tu aku selama tak boleh nampak muka deh. macam merah kapu, kapur nampak dia kapur merah kau berhenti aku tak ingat aku tak rasa kapu putih Alah, dah, dah, dah, dah dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah Pengasuh, Pak Yoh? Tuh. Kijob gapa, Pak Yoh, mari tempat kamu mengajar selama kamu rakyat hari ini, pengasuh? Tahu, pahingai <coughs> kedai ini, Pak. Mari jumpa dua itu. Tunggu rakyat saya sekali. Oh, mau mari nak jumpa kamu, yo, Yoh. nak jumpa dua itu? Mari kijob gapa, Pak Yoh, rasa sepuluh kamu nak rakyat satu benda. Ada juga nak rakyat. Berapo dia raya? Mari nak nasihat kat daku sebab benda-benda raya tu boleh nasihat gaja sebab benda-benda tu tak boleh nasihat gaja sebab baik sungguh raja ranga udoh kita raja wahnya. Kaya nasihat gapo dia wak yo. Nasihat gapo dia wak yo. Tuila mak cik tua-tua istri dewi tu. Betul istri aku. Dia mengandung itu benar. Menganjur pulak perut ustaz. Itu betul. Awak akan tahu dah. Dan lagi. Menganjur pulak dekat perut bawah dada. Kecep biar panah, awak. Lepas tu, rumah hari ni nak sabar apa dia. Gini tu. Apa nak? Uh, Pojek seti-jari ni. Itu betul, awak. Aku tak ingat. Aku tak ingat. Aku tak ingat. Oi ya oi ya oi oi ya oi ku, sah oh, kau bodio Gindingku ku. lagu mana wo yo riak banget wo Sani baru selepas ku godai ku nyak ku jijok ku titi saing gapo dio wo yo puluk mo cek istri dewi tu Itu betul istri duwek itu benar lah waya okay, pontosa kecik semua orang tahu setia waya kulit kalau ada Sri Dewi adalah juga seram betul laki bini dia. Koyak apa dia waya? Sebab majik tua beri Sri Dewi tu. Itu betul waya. Apa nama ni? Dia tu ke? Waya waya anak manis kala api. Itu betul ayunda betua amo marsikal api. Duk di dalam waktu tujuh. Kedibumah, apa nama ni Berlalu ke Sopak Itu betul woyah Apa nama si Dewi itu? Raya woyah, raya mulut Asyik dah kerja ni kau nak oh, Apa jadi dia ni? Raya dapur dia nasihat woyah Gini ku Apa nama ni Misalnya lah kalau kita kira Sekedih makcik tu yang terisi Dewi itu Apa nama ni Misalnya lah kita kira Makcik tu yang terisi Dewi Raya woyah, raya dia gini ku Moci tua tu istri lewi tu Misalnya kita kira Teguh di Pasal dia Apa namanya Moci tua tu istri lewi Oh ya oh ya oh ya ya ya Sudah Kotuka lah Dia gini ku Tua tu istri lewi tu Misalnya kita kira Apa namanya teguh di GASA GASA ADAU ADAU ADAU Mulai kesakit wajah masa mulut ni lah, na, nak nasehat na, sangat kita gitu. Aku tak tahu lah kanya no. Ketulah aku nak mengaruh pasal mulut, sorry, mulut bengok Mulut Pasal mulut, aku untuk bagai bebek mulutnya, aku nak sayap ya, parut Aku nak sayap mulut aku He? ha, ha Aduh! bodoh sayap mulut sendiri hmm, Tadi makan tahun ni adalah Betul-betul Lagu ni buat Enggak, sayap mulut sendiri apa ya? ha Aku nampak Dang itu. Aku saya so, mulut. Siapa? Siapa? Tidaklah tuan kau seramalah. Duk kodam, mak cik tuan Dewi. mah. jadi orang lain pun bini dua belakang. Tidak sabar. Duk nyanyi-nyanyi tuan, nyanyi, tuan. Tu, tu, Nungguan atas silah tak kalah mula. Padahal? Dia nyanyi mak cik si Dewi dengan petiuk melangi. Padahal? Aku siela ke dia, aku kena nasihat dia Aku kata lihlah, tu aku seramah Tak bolehlah kau ada macam tu kata Ristri ni Dia beranok-beranok Sama pula dia tu mengandu Lepas tu Lepas dia kata aku Dia kata, hari ni pun tak seharusnya nak ajak Boya mana-mana, dia kata Aku malah dengar nasihatmu, dia kata Siapa dia yang Tak dengar? Aku dengar, aku duduk kecil di perhimpunan dia kata ni denganmu, nasiya, ya leh kau ya, ah ya leh kau ya. Tapi dia kata begitu. dia kata sama, dia kata tengok begitu, poli cik, sama aku dia kata tengok, oh lek ke pernah dia tu orang sah, Orang kena kama, coba saja. Oh tir, apa lagi dia ya? Aku ke, kos benar ya, kayu atau dok yang berlakigo, tuh kayo wan ke yo la kud kapo ke kata buah dok berat teraji beli sebutih sungguh mun duk rumah aku duduk rumahku. Dia dah belilah kau nama beli kelo dia tu jual sebutih mun yalah eh jadi sama eh kau mun um, ya kata berat terbeli Ya Allah, beli kelo patu kita kopi ke hmm. ke je amoi o eh ans menani guna yalah modoh Okey, Wano. Kita kopi, aku tak aje jenguk. Sungguh. Mau tak aje jenguk dan kapur kopi, tak aje. Dan mahu aku enu. Aku masuk dulu. Aku tak main kan jenguk. Oh, kau pula, kau pula Eh, belak belak, weh. Adio sama ni. Eh. Kau tuh? Mungkin nacak kerak kerak mola sebab kita udah mahu sama. Aku kena mahu sama. Kena derai si aku. Godiam. Aku namo mak ruko kapok merah. Tanah bagak, lapah luah lima jare. Sum yo. jadi yo tak yo tak boleh lah samak uluk kapok merah tu. Tak boleh, tak padah. Pak Mak amak tengah-tengah wang ecek mak, tengah mak, tengah mama, aku to keke senanya. Tapi opo bileh ni mak lazing. Mak mm. lazing. Kalau kata mak buah aku tanggung sikit lah. Goodよ! dan ini kau kata seluar yang gede besar agak abuh nak trucu